Bali. Pemeriksaan untuk kelas 11 MIPA 4 Daftar hadir Periode dari tanggal 11 Januari sampai 15 Februari 18 Januari Berarti pertemuan kedua nah, Duplikasi sudah Cari yang tanggal sebelumnya belum diberi kode pertemuan pertama Kemudian Masih Januari Tanggal 25 Januari Periksa lagi Konsistensi nama Kalau-kalau ada yang duplikat desa lagi Double Ya sudah bagus Jadi Kita lihat kalau dia Sudah berurutan Sampai dengan hari ketiga jumlahnya hadir 33 orang Nanti kita lihat Februari 8 Februari Lihat lagi Yang double Susilo Iya Ferry, Yonatan Sudah oke okay. Ini yang keempat Yang kelima Minggu ini Awal pekan kemarin Ivana Merfela Ivana sudah mengisi 936 Tapi rupanya kekuatiran Cukup kuat Berapa orang? 35 orang Nah ini dia Berarti ada yang kurang dari 5 kali Baik kita lihat Semua tanggal dipilih Ya sudah Agar lebih mudah ini dibuat sesuai dengan abjad nama. Nah, ini dia. 12345, 12345. Nah, kan tidak, tidak konsisten. Nih. Aldi, Permana, Putra. Nah, itu. Aurelia, yang semula biasa disingkat tiba-tiba ada namanya. Ya sudah, kita buat nama lengkap lah. Nah, sudah, siapa lagi? Tabita, oke, Steve. Renal. huruf kecil semua tiba-tiba huruf besar. Ya, ah, Fustin, apa yang salah dari Fustin? Ada spasi di belakangnya. Ferry Wahyudi, lengkap. Elna lengkap. Albert. Ah, kurang u, o-nya kurang. Desa. Ya. Cici besar besar kecil bes kecil ini aja nah sama itu aja Aurelia ada di mana ya kenapa tidak tidak mirip Arva Aurelia klavanada apa ini tidak mirip ya Kopi ke atasnya nggak mau Satu dua empat Nah jadi hari ketiga dan hari kelima Hari ketiga nggak ikut nih. Anastasia Glodia Sama kayaknya Aurelia punya gangguan pada Algoritma namanya Baik Ini tak urutkan yang duplikat deh, sortir pindah, yang kelebihan. Nah itu. Kalau dari awal salah, ya ikuti yang salah aja biar mudah dihitung. Arva cuma tiga kali hadir nih. Aurelia 4 kali, Bimaria lengkap. Cici lengkap. Deisa 4 kali. Devina lengkap 5 kali. Biandra 5 kali. Albert 4. Elna lengkap. Fatih lengkap. Ferry lengkap. Fustin lengkap. Ivana Empat kali masuk Jody Lengkap Joy lengkap Kevin lengkap Muhammad Arif Wibowo lengkap Nabila Lengkap Nabila Rifani Lengkap Otnil Lengkap Marcel Cuma empat kali Ria tiga kali, Rina lengkap, Steve tiga kali, Susilo lengkap, Tabita lengkap, Tita lengkap, Ferry lengkap, Yati lengkap, Zahwa lengkap, jadi lima kali pas sesuai yang sudah terisi nah kita lihat sekarang prosentasenya prosentase siswa yang bersangkutan. harus dibagi 5 perbesar nah, biar kelihatan semua Kalau yang biasanya ulangan dikoreksi, nah Sekarang daftar hadir ini. Ya Kita urutkan dari yang 100% nah, Dinda, Agnes, Aldi, Aliza, Ananda, Bima, Cici, Devina, Diandra, Elna, Fatih, Ferry, Kustin, Jody, Joy Kevin, Muhammad Arif, Nabila, Anastasia, Nabila, Rifani, Hotnil, Teo Rina Susilo Tabita Tita Ferionatan Yati Maulani Zahwa. Berkurang dari 100% Anastasia Aurelia Deisa Albert, Ivana Reynal Arfa 60% Ria Steve 60% Ngat 60% ini sudah lampu merah ini. Kalau itu terus dipertahankan sampai nanti Anda bisa tidak bisa ikut ujian. Mohon, kalau hadir hari Senin depan, 22 Februari, dan 1 Maret, Arfa Ria Fitriani Steve, perhatikan absennya, jangan hanya langsung mengerjakan aja, ya.